Anima Denganmu kini tak berguna Semua ucapan janji kini hanya percuma. Kau kembali padanya tanpa rasa bersalah Dalam hatiku hanya tersisa Kata mengalah Jika kau bilang aku celah Karena aku masih belum menyerah Kini ku masih Masih cari celah Untuk kembali denganku dan buat hatiku bunga Rasa masih ada namun sulit ku katakan Bertahan dalam sakit yang kini aku rasakan masih ingin pergi namun sulit ku kata-kata darimu yang buat aku bertahan cinta tak pernah bohong kalau hati sudah condong berdoa pada Tuhan oh Tuhan ku minta tolong kasih tahu dirinya bahwa ku masih cinta karena ku hanya bisa ungkap cinta di dalam senyimu lah budar kisah cinta Kau tinggalkan pergi tanpa untaian Bagai planet Pluto masih ada engkau wapikan. perlahan ku lupakan dari sisa kenangan yang sudah terlewatkan. Walau berat ku rasakan. Bilang janji sumpah setia sampai mati hanya jadi slogan dalam cinta itu pasti. Berjalan empat bulan rasa pesan menghampiri tak bisa kau hindari dan kau putuskan sendiri pergi walau banyak mimpi belum tersampai namun apa daya jika kau mengajak usai tutup buku buka baru ya sudah selesai I'm still waiting for you baby what do you say cinta tak pernah bohong kalau hati sudah condong berdoa pada Tuhan oh Tuhan ku minta tolong kasih tahu dirinya bahwa ku masih cinta karena ku hanya bisa ungkap cinta di dalam senyimu telah mudar kisah cinta pun Cinta pun